Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi di channel Karmos. Saat ini gue lagi membuat tutorial cara membuat pon. Nggak butuh lama lagi. Lanjut aja ke tutorialnya. Oke, okay, tunggu sebentar kita mulai. loading. Oke, okay. nah di sini gue udah membuat a nya, b. Nah dari Gue bikin cara langsung, tuh, yang gue udah pake, itu terus kaca, terus nanti dari kita buat ini. masuk satu sketsa kita buat nah di sini kita harus periksa di bukannya ini tarik dikit ya tarik dikit mouse ya diklik tarik atas gua mau bercepat di Granjutan pengen ini masih proses nanti di di layar berikutnya bakalan gue percepat mungkin udah gue warnain tapi santai aja pasti bakalan ngetik satu persatu Sorry kalau misalnya phone masih jelek atau masih acak ya cakat, -cakat. mungkin nah nih ini video yang gua percepat yang gua bakal warnain hitam untuk proses selanjutnya ikutin aja cara-caranya dan tool-toolnya Lihat apa yang harus kita pakai. Buat film logo segala macam ya, mau bikin font sendiri ini cara-cara tutorialnya. pelan-pelan aja kalau misalnya kerjain satu-satu buat masukin gue bikin tadi misalnya semua kita masukin kaligat masukin Kali Kusuh, ke Kampang -kampang, dulu disini gue kita yang udah buat masing-masing nah disini gue masukin alamat email gue sendiri sama akun passwordnya yang gue udah buat sendiri. Nah di sini udah masuk langsung create. Nah di sini gue remove di bagian ini. Nah gue tulis ulang di sini update nya A sampai Z. Huruf besar, huruf kecil buat tulis ulang di sini. satu dua tiga empat lima jangan lupa tergantung kalian dari sketsa tadi membuat font apa saja yang udah dibuat lima sp sini ini untuk memulai font digital masuk ke kita klik kita dot lagi kita download kita download kita dot kita dot kita dot kita foto jpeg ini kita udah download tadi untuk kita masukkan ke Adobe Illustrator nanti nanti dari ini ada garis-garis setengahnya nanti mungkin ini nggak terlalu kelihatan ya nanti di Adobe nya mungkin kelihatan nah ini kan font yang kita udah buat tadi nah ini kita masukin dulu kita open kado filistrator gambar yang tadi kita udah gampang eh gambarnya pindahin dulu biar gampang nih Kita e satu satu, nah ini hai, hai, hai, hai, hai, di hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kita hai, garis hai, tengah, tengah tadi hai, nah ini kan udah di garis garis hai, nih ada garis garis ya kalau mau di stop stop dulu videonya. Nah, kita pasin huruf A di mana, B di mana, C di mana. Nah, B ini, ini kita ganti lagi warnanya. Jika sudah berkeping ini lanjut kecek C diukur dan lupa garis harus pas posisi garis. Nah jika sudah habis itu di save di fullin saja yang okay. iya, jahatnya pun bisa di sini? Set juga. video juga tadi gue percepat masukin satu persatu hurufnya ke kertas kaligrafi. Kalau enggak, itu gitu di set di sini masuk, kalau dari Adobe, masuk seperti ini. kita close Nah habis ini masuk ke kaligrafi lagi tadi nah satu-satu masukin kayak upload foto di media-media biasa dimasukin lagi Oke okay, tunggu proses Jadinya lumayan lama. Sini mungkin gue cepetin aja deh. Nah ini, ini udah masuk. Di sini langsung gue proses. Di sini bisa diatur-atur. Tapi kalau gua menurut gue udah cukup lah. Nah ini cara atur-aturnya di atas setting-settingannya. Nah, ukurannya ukuran font jarak jarak fontnya nah sini gue mau ganti nama buat ganti nama disitu nah ini build nah kita lihat font-fontnya apa udah update atau belum sini kita lihat di dibangkan ketahuan untuk jaraknya bisa dipaket kill nah kalau udah kita download ttf nya kita gunain ttf nya Oke, okay. kita open nah nih phone yang tadi gua udah buat. Oke, okay, udah masukin, gua udah download nih phone Oke, okay. kita masukin ke komputer kita buat kita gunakan di Adobe, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects dan sebagainya dia kalau udah masuk. Nah, di sini kita copy yang tadi kita udah download font kita yang buat tadi. Nah, ini udah masuk, udah gua copy. Habis copy gua mau kasih contoh. Ya, kecil sekali. gue bakal perbesar. Nah, ini gua ketik Nama nih, karmos ini font gue yang tadi gue bikin. Kita masukin fontnya udah masuk sini, sini atau belum? Kita cek tulis aja karmos tadi karena gue namain fontnya tadi karmos. Nah, ini font yang gue bikin tadi, jatah sama, sama yang di bawah. Oke, jadi. Seperti ini tutorialnya Dan buat kalian yang mau belajar Lihat Video Untuk kaligrafi Cek Di deskripsi di bawah ini Terima kasih